tentunya kabar dari salah satu, satu fanbase abang L sekedar mengingatkan persahabat ya, bravo untuk kejora, jangan kepancing, jangan ditanggepin mulut dia, gak akan ada habisnya nyenggol kamu, panas iri dengki semangat bangkit masih banyak yang sayang kamu, tuh persahabat. Memang di luar sana banyak orang-orang yang selalu syirik Yang selalu nyinyir kepada Bunda Lesti terkhusus dan Papa Bi bersahabatnya Apalagi Bunda Lesti kemarin habis mendapatkan Dua piala penghargaan Indonesian Music Award 2022 Tetap semangat, saling mengingatkan untuk warga keluarga Konoha, Yuk Sama-sama kita selalu mensupport dan selalu mendukung karya-karya terbaik dari Lesti Vichora dan Rizky Bilar untuk berikutnya para ya kita lihat juga ini ada kabar yang sangat benar membanggakan sekali Ternyata ada 8 alasan kenapa Lesti Kejora mempunyai fans terbanyak di Indonesia Wow, emang panutan banget persahabat ya Pastinya kita selalu kagum dan bangga dong dengan sosok Lesti Kejora Salah satunya persahabat ya Bunda Lesti mempunyai bakat dan suara yang sangat-sangat luar biasa Itu poin penting dari Bunda Lesti Suara emas yang selalu membuat kita pastinya merinding Selalu dibuat kagum dengan suara Bunda Lesti setiap penampilannya kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan oleh akun Abang Skor Fatih Lovers. Emang panutan pisan Bunda L. Sayang kami tanpa tapi, akan selalu mendukungnya tanpa batas waktu. Setujukan besti, wow, sangat setuju banget ya, sangat pantas. Di Dangdut, Dut, Masya Allah, Insya Allah, Kejora akan selalu bersinar. Kita lihat juga persahabat ya, komentar pun banyak diberikan. Di dari akun Sri Wah Yuningsi, Anaskar SH mengatakan, Pantas di Padangdut Indonesia, karena Lesti Kejora the best, Leslar berkahabedi, Masya Allah. Semakin banyak dukungan, doa, dan support yang diberikan untuk Lesti Kejora. Mudah-mudahan bersahabatnya Bunda El terus berkarya dan selalu memberikan karya terbaiknya. Kemudian juga ya ada postingan dari Marwah FC, Masya Allah banget ya, ada kabar baik juga untuk warga Konoha dari Marwah FC persahabat, ya Bismillah masuk produksi katanya tuh, wow, first quality, kita simak nih kalimat caption juga yang dituliskan oleh akun Senal Putih Bilar, ditungguin banget ini produk usahanya Papa B. wah wow, Masya Allah, ini produk Usahanya Papa Bilar ya doakan yang terbaik mudah-mudahan lancar sukses untuk Papa Bi Kita yakin Lenslan Entertainment pun akan kembali bangkit Akan kembali menyuguhkan kejutan bahagia untuk kita semuanya Dan tentunya doa terbaik selalu kita berikan untuk Lesti dan Rizky Bilar Kemudian juga persahabat kita lihat nih, vitamin bahagia banget ya untuk warga Konoha Alhamdulillah. Semalam persahabat ya ada yang lagi nonton bareng sepak bola tuh. Trio gesek lagi kumpul. Ada Bang Putra juga persahabat ya. Masya Allah mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik ya. Kita selalu bangga juga bahwa masih banyak orang-orang baik yang selalu mensupport idola kesayangan kita. Kita lihat juga ya, banyak tanggapan komentar yang diberikan. Diantarin dari akun UMD yang mengatakan Alhamdulillah trio gasrek kumpul kembali bahagia melihatnya ngebukangen. wow, masya Allah banget ya Alhamdulillah semoga tentunya mereka selalu membawa hal positif ya. kita selalu mendoakan, dan tentunya doa terbaik selalu kita berikan untuk Leslar Family. Kita lihat juga ya, masya Allah tuh. Momen trio Gesrek lagi nonton bareng aduh Bang Andis Sky ya persahabatnya ini lucu banget ya. <gif> Mudah-mudahan pokoknya idola kesenangan kita selalu memberikan kejutan dan pastinya kabar baik untuk kita semuanya. Dan disemang juga persahabat di unggahan Papa Bilarnya satu jam yang lalu Papa Bi mengunggah video momen kebersamaannya persahabatnya dengan Bang Putra Siregar dan trio Gesrek pastinya dan kita dibikin salvo persahabatnya dengan ada wanita, warseman, ya, di belakang, aduh Masya Allah banget ya Seperti itu Kak Septi, apa mungkin lagi ngobrol bareng dengan Bunda Lesti Aduh Masya Allah, ya. tentunya kejutan selalu kita tunggu Cidukan-cidukan selalu kita cari ya Sahabat ya Karena melihat begini aja kita sudah merasa bahagia sekali Masya Allah, Alhamdulillah Semoga idola kesayangan kita selalu sehat Selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Amin kita masih menunggu kejutan dan cidukan vitamin terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizke Bilar, tentunya. Ini dulu informasi di pagi ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar, dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.